Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru pastinya seputar Lesti dan Rizky Villa.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 Baiklah yang selalu manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini sahabat Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan vitamin-vitamin bahagia. Sebelumnya persahabat ya tentunya Bang Mimin akan mengucapkan nih untuk... Semuanya karena hari minggu besok sudah mulai berpuasa ya Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan selama menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan kita selalu berikan kekuatan Dan mudah-mudahan tentunya selalu menjalankan perintah-perintah dari Allah Dan mudah-mudahan persahabat selalu menjalankan kebaikan Amin dan semoga selalu berkah dan barokah Untuk kabar pertama persahabat di sini ada yang spesial yang luar biasa banget ya, tentunya semalam di acara Indosiar, Bunda Lesti kejora duet bareng A.A.R.E.Z.A. Masya Allah memakai gaun warna pink yang selalu membuat kita semakin bangga pada Bunda Lesti, ini tentunya luar biasa, selalu menampilkan penampilan terbaiknya. Kita salut, kita bangga Masya Allah Apalagi penampilan yang begitu cantik Diperlihatkan oleh Bunda Lesti Kejora Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat Selalu menjadi orang baik Dan semakin banyak support dan dukungan Yang diberikan oleh orang-orang baik juga Yang selalu tulus mencintai idola kita Di postingan ini pun para sahabat tentu banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Kaniya Anskor Puraishah Anskor Azza mengatakan di kolom komentar Masya Allah Bunda di setiap tampil selalu cantik Wow luar biasa banget ya Memang Bunda Lesi Kejora setiap tampil pasti selalu cantik Selalu membuat kita bangga pastinya Dan berikutnya juga bersahabat kita lihat di sini momen spesial juga yang kita dapatkan Bunda Lesi Kenjora ini kembali duet bersama Ungu di acara semalam sehingga lagu Bismillah Cinta, lagu terpopuler, Masya Allah, kita juga semakin bangga, luar biasa. Dibuat tentunya kita merinding dengan suara emasnya Bunda Lesti yang selalu konsisten, tidak pernah berubah, Masya Allah selalu menggelegar. Mudah-mudahan doa, support, dan dukungan semakin banyak dari orang-orang yang selalu tulus mencintai Bunda Lesti dan karya-karya terbaiknya. Amin. Berikutnya para sahabat, kita lihat juga Ada judukan vitamin juga yang kita dapatkan semalam Ternyata abang L ini temani bundanya kerja ya Masya Allah ikut ke Indosiar Lagi digandong oleh selfie lida. Ternyata selfie ini baru pertama kali nih para ya Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan baby L selalu sehat Selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Amin Masya Allah banget ya Ini sih penyemangat warga Konoha Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang cerdas Anak yang kuat Momen ini pun dari post kembali Oleh akun RASTA Underscore S24lar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Ah ternyata si ganteng ikut nemenin bunda kerja Diasu sama cewek-cewek berisik Wow, bicik lidarara juga bersahabat ya Tentunya Masya Allah Mudah-mudahan tentunya BBL juga Ini semakin banyak yang mendoakan mensupport Amin Dan kita lihat juga bersahabat Di kolom komentar pun Banyak tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Asnawiawia Mengatakan Lucu banget ekspresinya Abang El karena raranya terlalu berisik, Bang El pasang muka ngeselin. Aduh, masya Allah banget ya. <guluh> Ini sih lucu dan cute banget. Dan kita lihat juga ke vitamin bahagia berikutnya. Kita mendapatkan cidukan semalam dari Papa Bilar yang video call. Dengan Bunda Lesti sepertinya ya tuh, lihat di HP-nya. Bapak Bilar, seperti lagi kangen banget ya, gak bisa jauh-jauh nih Masya Allah Mudah-mudahan ke rumah tangga Leslar juga selalu diberikan kebahagiaan, langgeng, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Cidukan ini kita dapatkan dari Leslar underscore sick Ada kalimat kesen juga yang dituliskan di postingan ini Cie-cie dari dulu sampai sekarang, happy banget Kalau ada cidukan model beginian, aduh Masya Allah banyak ya Tanggapan komentar pun banyak sekali diberikan yakni dari akun Instagram Bunda Lala 2 mengatakan di kolom komentar Iya, cidukan-cidukan cute yang selalu ditunggu sampai sekarang Masya Allah banget ya Warga konohat atau konsisten juga Selalu menunggu cidukan vitamin bahagia dan lesti dan Rizky Bila Nah kita lihat juga persahabatan ke komentar berikutnya ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Siska861 mengatakan Itu lagi video, kalau kok gimana? Katanya tuh, Masya Allah banget ya <guruh> Yang penting kita melihat cidukan vitamin bahagia Apabila lagi melihat muda lesi kejora, Masya Allah banget Dan kita juga bersahabat, ini ada info penting banget ya untuk warga Konoha dari Leslar Entertainment karena setiap hari selama bulan Ramadan kita akan ditemani oleh Leslie di Rizky Bilar Ramadan with Leslar akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Karena ini adalah program baru dari Leslar ya Ramadan with Leslar bakal ada dapur bunda Leski kejora, edisi takjil, dan makanan sahur Ada ceramah juga persahabannya pastinya Bakal ada kejutan lainnya yang kita dapatkan dari Leslar Entertainment Tetap dukung, support yang terbaik Kita masih menunggu kejutan dan curukan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagaimana mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh